Ayam pedas. Ini ayam pedas, sini ayam pedas, ni ayam pedas, ni ni meny pedas. Yes. Urayus. Hi guys. Hi guys. Assalamualaikum. Ok, setiap yang korang nampak depan aku ni. Kita ada menu terbaru daripada KFC iaitu KFC Spicy and Crunchy. Taklah dah siap aku. Ni boleh nampak kan beza warnanya. Ini ayam spicy biasa. Dan juga kita ada meri pedas gila yang terbaru. Ini ayam tak pedas. Ini ayam pedas. Ini ayam pedas. Ini meri pedas. Yes. Okay, kita ada meri pedas gila. Cheezy, berapis. Korang boleh nampak kan beza warna dia. Sabar, tunjuk ya. Ini yang spicy biasa. Dan juga yang bawah tu yang orange sikit tu macam warna meri lah. Why cold? Ice. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma baiki lana Fima Rezaq Amin Minum huh? Minum dulu Okay, okay kakak makan Ambil ayam kakak Ayam ayam nena Alright okay. okay Bismillahirrahmanirrahim Kasi spicy and crunchy chicken Bismillah Makan Tak, Sedap Okey untuk orang yang tak kuat pedas um, Korang akan dapat rasa pedas tu Warna dia pun nak seakan-akan Ayam yang McDonald Rasanya pun lebih Nak sama seakan-akan Tapi tak samalah Boleh rasa pedasnya tu Sikit-sikit lah Sedap nana aku Tulang hmm. oh. ayam dia ayam Apa tu? Huu. Hmm. Ajum. Kita rasa Maggi pedas gila ni pula ya. Kena rasa Maggi pedas gila cheesy berapi. Tinggalkan sikit air lepas kurang tosh tu dalam 2 sudu macam tu. Ha nampak. Uh, -huh. Aku rasa pedas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Hmm. Pedas. Tapi aku memang tak habiskan lah. <laughs> Ini nak melat. Hmm, spicy. Hmm, sedap. Cucur. Pedas ok korang. Walaupun dia ada cheese. Oh, apa dia? Untuk orang tak kuat pedas, memang pedas. Okay, sama kayam. Ini memang ayam. Ini ni. Hmm. Pedas. Ok. Ya. Ni hati satu. Eh. Yes. Pedas kuayam KFC ni sedap. Eh eh mata sos dah sedap, lah. sedap. Hmm. dah. Sedap. Memang sedap. Sekarang hmm. Up. Bila lengkap dah? Betul. Mas potato. Kentang. Kentang? Kentang putar. Kentang putar. Kentang? Pasir, pasir, pasir, pasir This one is koslo Koslo Hmm Tapi dia nak makan dengan sekali dengan Maggie kan Macam ada boleh habiskan Kalau pedas Kakak pedas tau dog. Pedas Kakak tak nak Ya, yeah, Nenak tak bagi kau maka ayam je kakak ayam Kakak tak pedas Kan? Eh, gibis hmm. Pedas apa Macam apa ni? Hmm. Bagi pedas gila ni Cili dia Pedas Ma. dia lebih kepada pedas Melayu lah, kan? Nak samyang tu pedas Korea hmm. Lain dia Sedap lah. Okay lah Cuma dia pedas lah Untuk aku masih pedas Woo. Mungkin saya boleh makan dengan koslo Nak bagi gila pedas hmm. Nak cuba makan dengan koslo mereka angkos lo guys, kita tengok ilang pedas kita. tak Okay Mana ada apa tu? Ambilang Eh Tumpah lep So spicy Spicy So spicy spicy Hmm Makan kulit je Tak Makan je Aku rasa kalau aku tambah Mozzarella cheese pun Rasa pedas Hasilnya aku makan ayam dulu lah Ini hiasan je lah Ini sedap lah pada aku Okay Tapi pedas tu tak hilang tu Hmm Apa? Apa, apa tak hmm? Apa yang nak? Hmm? Apa tu? Mesh potato nah. Untuk aku, ayam kepsi sini sedap lah Tapi um, Untuk akulah Pedas tu pun terasa lah untuk orang Mereka tak kuat pedas Ah betul, Kakak makan kulit je guys Okay hmm. Dan pada aku tak ada tambah sos pun dah sedap dah Untuk akulah orang lain tak tahulah Tapi ni pedas gila lah untuk aku <laughs> Hmm okay hmm kenapa anna apa nak beli perlu member tak pasang kipas aircon pun tutup hi i am a potato i am spicy i am a potato hmm tak apa nama Hmm. Haa, dah habis Takut punya Ya, dia macam rasa semuk-semuk juga Ya, mana? Mata ni Medi ni tapi nampak kurang sikit kan? Tak ada lagi tinggi, dia kurang sikit Tak hati padahal, makan 2-3 suara okay, kita nak try makan ayam dengan sos pula kan dah dah nome ber muka macam dah kita letak kulit ayam di dalam minyak ni pak kan doran ni no manis no manis kena lah manis kena not ayam beladas gila dan juga coleslaw Hmm. Eh. Ah. Almasuk dekatlah. Nak kelas darat tu, nanti aku sambunglah makan cheese. Walaupun cheese berapi, tapi tak sama macam sambiang cheese macam orang cakap tu. Dia rasa lah lemak lemak cheese tu sikit tapi tak ada berlemak sangat. Cuma dia lebih pedas, ha? Huh? Rasanya lebih pedas daripada rasa cheese tu. بس sedaplah. Untuk aku tak tahan juga makan. Okey, untuk ayam tu pula, I get si sedap. Di extra, di extra kata extra spicy and crispy. Okey, untuk spice tu extra daripada spicy yang biasa biasanya adalah terasa pedas. Crispy tu aku rasa sama, yang tak ada extra crispy pun. Ha, tapi sedaplah juga. Kalau kau makan macam tu je, tak payah sauce apa semua. Okey, tu je. Kalau kau nak cuba kau orang boleh cuba. Okey. Pun terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Yang sihat support channel ini. Yang kerja ada kerja tak ada, Okey? Jika aku nak buat video berkali sebab budak ni asyik nak video buat video buat video sahaja, Okey? Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe, Okey? Apa? See you guys di next video, bye bye, bye bye bye bye bye bye bye Inilah. bye bye bye ni, ya? bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye